Seringkali kita hanya memperhatikan penampilan dan menjaga kebersihan yang bisa dilihat oleh mata. Bahkan kita suka melakukan kebiasaan yang orang lain suka lakukan. Padahal itu belum tentu benar. Seperti membersihkan telinga, terdapat penelitian yang menerangkan bahwa salah satu fungsi kotoran pada telinga manusia adalah untuk melindungi telinga itu sendiri. Hal ini dikaitkan dengan fungsi pendengaran cairan yang dinilai kotor dalam telinga bisa melumasi dan melindungi dari partikel kotoran yang memungkinkan dapat masuk telinga. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terlalu sering membersihkan atau mengorek telinga kita dan tidak baik juga dilakukan terlalu dalam. Selain itu, terdapat fakta lain pada tubuh manusia yang jarang kita sadari. Inilah 10 daftar fakta tubuh manusia yang menakjubkan. 1. Sel Terbesar dan Terkecil Sel terbesar dalam tubuh manusia adalah sel telur wanita, sedangkan yang terkecil adalah sel sperma. Sel telur wanita sebenarnya adalah satu-satunya sel dalam tubuh yang terlihat dengan mata telanjang. 2. Ukuran kepala bayi. Ketika kita masih bayi, besar kepala kita adalah seperempat dari total panjang tubuh badan. Tetapi pada usia 25 tahun, maka ukuran kepala kita hanya akan menjadi seperdelapan dari total panjang tubuh kita. Ini karena kepala orang tumbuh pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada bagian tubuh lainnya. 3. Panjang Pembuluh Darah Menurut National Institute on Aging, NIA, Amerika Serikat, diperkirakan bahwa tubuh manusia memiliki sekitar 60.000 mil pembuluh darah. Bila diumpamakan maka, hal tersebut bisa dapat untuk mengitari perjalanan kita ke seluruh dunia. 4. Ukuran Mata Mata kita selalu berukuran sama sejak lahir tetapi hidung dan telinga kita tidak pernah berhenti tumbuh sesuai dengan usia kita. Meskipun bertumbuhnya tidak terlalu kentara. 5. Otak manusia Otak beroperasi dengan jumlah daya yang sama seperti bola lampu 10 Watt. Fakta lainnya bagi kebanyakan orang, otak jauh lebih aktif di malam hari daripada di siang hari. 6. Penciuman pada hidung Secara normal, hidung kita dapat mengingat hingga 50.000 aroma. Selain itu, Wanita mencium dan mengidentifikasi aroma lebih baik daripada pria. 7. Saat manusia tersipu Saat kita tersipu malu entah mendapat pujian atau rayuan. Tidak hanya warna pipi yang memerah, namun kulit luar bagian perut akan ikut memerah tanpa kita sadari. 8. Otot dan tulang terkuat Jika kamu pernah bertanya-tanya apa otot terkuat di tubuh kita, maka otot itu adalah lidah, sedangkan tulang terkeras di tubuh kita adalah tulang rahang. 9. Daya Ingat Manusia Neuron di otak kita dibangun secara berbeda satu sama lain dan informasi berjalan memiliki kecepatan yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa kita dapat mengingat informasi tertentu secara instan dan cepat sementara informasi lain membutuhkan waktu lebih lama untuk diingat. 10. IQ Yang Tinggi Pada Seseorang Semakin pintar seseorang, semakin banyak mimpi yang akan dia miliki ketika mereka tidur. IQ yang tinggi juga dapat melawan penyakit mental. Beberapa orang bahkan percaya bahwa mereka yang lebih pintar dalam mimpi memiliki kecerdasan yang berbeda saat di dunia nyata.